Kehebatan Burning Sky Array, cici, cahaya menyala turun dari udara, langsung menelan dan membungkus saudara-saudara yang di dalamnya. Panas dari nyala api yang meningkat sudah cukup untuk sepenuhnya melelehkan batu raksasa di tebing gunung. Burning Sky Array adalah salah satu gerakan tanda tangan dari Burning Sky Cauldron. Jika lindung lebih kuat, dia akan bisa menghisap mereka berdua ke Burning Sky Cauldron dan kemudian menjebak mereka di dalam Burning Sky Array seperti yang dia miliki sekarang. Pada saat itu, dia akan melepaskan kekuatan penuh dari Array, dan bahkan seorang ahli tahap mendalam akan menjadi abu. Tentu saja, Lindong saat ini tidak memiliki kekuatan untuk mencapai prestasi seperti itu. Selain itu, dia baru saja mendapatkan Burning Sky Cauldron, dan dia tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kemampuannya. Meski begitu, versi yang lebih lemah dari Burning Sky Array, yang dia panggil lebih dari apa yang ditawar saudara-saudara yang Ketika susunan cahaya yang menyala menyelimuti saudara-saudara, aliran api merah menyala di sekelilingnya seperti ular sanca, dan membentuk penjara yang berapi-api Fluktuasi muncul di wajah yang bersaudara saat mereka menatap Arai cahaya yang menyala Fluktuasi panas terik yang memenuhi udara menyebabkan mereka merasa takut dan gentar di dalam hati mereka. Serang bersama dan hancurkan area ini. Namun, saudara yang adalah veteran. Mereka saling memandang dan dengan keras menganggukkan kepala. Sebelum Yuan Power yang tak terbatas mulai berteriak dari mereka. Dua serangan telapak tangan yang sangat cepat dan ganas tanpa ampun menghantam tempat yang sama di area cahaya menyala. Bang! Suara yang dalam terdengar dari titik benturan. Namun, serangan mereka tidak mencapai hasil yang diinginkan. Di bawah serangan gabungan mereka, Arai menyala masih sercure sebagai benteng. Alangkah kuatnya Arai, setelah melihat serangan mereka gagal, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Ketika jantung berdebar ketakutan akhirnya melintas di mata mereka dan rasa tidak nyaman muncul di hati mereka. Lindung melayang di udara saat dia memandang ke bawah pada duo yang terjebak dalam arai. Tiba-tiba, kilatan mengerikan menyeramkan keluar dari matanya. Selanjutnya, sudah waktunya bagi kalian berdua untuk mencicipi kekuatan arai Burning Sky. Saat kata-kata itu memudar, segel tangan Lindung tiba-tiba berubah. Seketika, langit penuh api melonjak dalam Burning Sky arai. Gelombang demi gelombang fluktuasi panas dan mengamuk meletus dan dengan panik menelannya. Fluktuasi yang sangat panas terpancar di dalam burning sky array. Pada saat ini, wajah yang bersaudara tiba-tiba memerah ketika jantung berdebar ketakutan di dalam mata mereka meningkat. Ini karena mereka telah menemukan bahwa fluktuasi api secara tak terduga menyerang dan merusak tubuh mereka. Seolah-olah ingin menyalakan dan membakar kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka. Sungguh arai yang aneh, horor muncul di mata mereka. Ini jelas pertama kalinya mereka melihat susunan yang begitu hebat. Fluktuasi ini sebenarnya bisa mempengaruhi kekuatan Yuan di tubuh mereka. Butir-butir keringat mulai terbentuk dan mengalir dari dahi mereka. Sementara mereka melakukan yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan Yuan mereka dalam upaya untuk menahan korosi dari besar dan fluktuasi yang menyala-nyala. Pada saat ini, jika sesuatu terjadi di dalam tubuh mereka, mereka akan mati tanpa keraguan Bang, sementara mereka mencoba untuk menahan korosi dari fluktuasi Api yang menghancurkan langit terkondensasi dalam sekejap Berubah menjadi dua tornado yang menyala Memutar dengan ganas di udara Gelombang demi gelombang fluktuasi destruktif yang mencengangkan memancar darinya Pergi, saat dia menyaksikan tornado yang menyala terbentuk Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya ketika tornado yang menyala menyapu yang bersaudara seperti dua ular sanca raksasa. Fluktuasi api yang mengerikan menjadi lebih liar dan mengamuk. Setelah melihat ini, keduanya buru-buru mundur. Yuan Power tanpa batas mendesing keluar dari mereka saat segel tangan mereka mulai berubah. Sekali lagi, warna abu-abu gelap muncul di belakang mereka, mendengus. Namun, tepat saat bayangan terbentuk. Lindong mendengus dingin, dengan mengepalkan tinjunya, fluktuasi mengamuk dan berapi menyebar keluar, sebelum bayangan bisa terbentuk, itu meledak dengan keras. Bahkan jika keduanya ingin melepaskan seni bela diri mereka, jelas bahwa mereka akan menghadapi gangguan besar saat berada di dalam arai langit terbakar. Bang, mencegah saudara-saudara memamerkan seni bela diri mereka hanya butuh waktu singkat. Pada saat yang sama, tornado yang menyala tiba. Di bawah tatapan ketakutan saudara-saudara, tornado dengan keras menghantam tubuh mereka. Suara teredam dalam bergema, ketika dua sosok melesat dengan menyedihkan, sebelum menabrak permukaan susunan cahaya yang menyala. Karena suhu yang sangat panas, kedua lelaki itu dipanggang sekali lagi, sampai wajah mereka memerah. Pada saat ini, bahkan napas mereka telah berubah menjadi kasar dan kasar. Karena kalian telah memasuki barisan aku. Menyerah pikiran untuk melarikan diri. Kata Lindong dengan senyum tipis saat dia melihat ke arah keduanya yang berada dalam keadaan sedih. Dia terkejut dengan kekuatan Burning Sky Are ini. Kuali Burning Sky ini tidak diragukan lagi adalah harta Yuan Murni. Jika Lindong terlibat dalam pertarungan satu kepala dengan dua bersaudara, itu pasti akan menjadi pertarungan yang pahit. Pertarungan yang tidak akan semudah santai seperti situasi saat ini. Selain itu, fluktuasi terik panas dalam Burning Sky Array akan tak berujung merusak daya Yuan pada orang-orang yang terperangkap di dalamnya. Dengan kata lain, semakin lama tinggal di dalam Array, semakin banyak Yuan Power yang akan digunakan. Jika ini terus berlanjut, akan tiba saatnya Yuan Power seseorang benar-benar habis yang akan mengakibatkan seseorang menjadi benar-benar tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Dalam Burning Sky Array, wajah yang bersaudara telah berubah sangat buruk, karena mereka akhirnya memahami situasi mereka. Karena gangguan susunan ini, tiba-tiba sulit untuk bahkan menampilkan seni bela diri mereka. Ini setara dengan lindung menghapus 50 hingga 60 dari metode mereka yang mereka miliki. Oke bocah. Kita bersaudara akan mengakui kekalahan sekarang. Kami tidak akan lagi mengganggu. Bagaimana kalau kita menyebutnya berhenti? Kata Yang Zan dengan suara berat saat dia menatap Lindung dengan muram. Dengan senyum mendalam di wajahnya, Lindung menatap Yang Zan. Sementara cemohan memenuhi matanya saat dia menjawab. Apakah aku terlihat seperti bocah nakal yang baru saja keluar ke dunia untuk kalian berdua? Berat, jangan terlalu sombong. Kami hanya tertangkap tidak siap. Namun, jika kita benar-benar berjuang, kamu pasti akan menderita juga. Jawab Yang Wei dengan suara tegas, masih tersenyum. Lindong menatap saudara-saudara dengan suara acuh tak acuh. Dia berkata, "Mungkin bagiku untuk melepaskan kalian berdua. Namun, syaratnya adalah kamu memberikan Martial Emperor Law kepadaku." Petik 2 dalam mimpimu mendengar kata-katanya wajah yang wei berubah ketika dia mulai mengutuk dan bersumpah Kami mempertaruhkan hidup kami untuk mencurinya dari perbendaharaan kuno Jika kamu menginginkannya kami akan menukarnya dengan kuali kamu Petik 2 Sepertinya kalian berdua masih tidak menyadari situasi yang kamu alami Desah Lindong dengan menjentikkan jarinya api di dalam Burning Sky Array tiba-tiba naik secara dramatis Kamu merasakan peningkatan panas yang keras dan eksplosif. Saudara-saudara yang bisa merasakan kekuatan Yuan di tubuh mereka memudar dengan kecepatan yang lebih cepat. Segera, ekspresi mereka tumbuh jauh lebih buruk. Baiklah, aku akan memberimu hukum Martial Emperor. Ayo kita pergi, teriak Yang Zhan tiba-tiba setelah mengepalkan giginya. Kakak, setelah mendengar kata-kata saudaranya, Yang Wei langsung khawatir saat dia akan berbicara. Dia dihentikan oleh Yang Zan dengan lambaian tangannya. Mata berkedip. "Katanya, kehidupan kita adalah yang paling penting." Sok melintas melewati mata Yang Wei sebelum dia mengangguk. Lin Dong tersenyum saat menyaksikan adegan ini. Kilatan dingin yang tidak terdeteksi muncul di matanya. Yang Zan mengepalkan tangannya, sebelum sebuah batu giok hitam muncul di dalamnya. Dengan sentakan lengannya, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat langsung ke Lindong. Swoosh! Giok hitam melesat keluar dari arai dan muncul di depan Lindong dalam sekejap. Melihat ini, Lindong samar-samar tersenyum saat dia mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Bang! Ketika Yangzan melihat Lindong bergerak, dia dengan dingin terkekeh di dalam hatinya. Dengan perubahan segel tangannya, batu giok hitam langsung meledak. Ketika warna emas yang sangat tipis melesat keluar. Dengan kecepatan yang tak terlukiskan seperti petir. Langsung menuju tenggorokan lindung sambil membawa fluktuasi cepat dan sengit. Yuan Spirit, bukankah itu agak terlalu lemah? Petik 2. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan alis lindung terangkat. Namun, tidak ada jejak panik di matanya. Sebaliknya, senyum muncul dari sudut mulutnya. Dengan pikiran. Sinar kemasan yang sama melesat keluar dari tubuhnya. Dan sangat berdampak pada cahaya kemasan yang lemah. Bang, suara yang dalam terdengar. Saat sinar kemasan masuk dipantulkan kembali. Cahaya kemasannya meredup dengan cepat. Dan pada akhirnya, itu berubah menjadi warna emas seukuran telapak tangan yang terlihat identik dengan yang zan. Jelas, ini adalah roh Yuan yang telah disempurnakan. Namun, Rohyuan ini terutama tidak berwujud jika dibandingkan dengan Lindong. Kamu benar-benar memurnikan Roh Rohyuan. Melihat serangan menyelinapnya gagal. Ekspresi yang Zan tiba-tiba berubah. Agak kaget. Dia menatap bayangan emas yang melayang di depan Lindong. Roh Rohyuan dari mantan itu beberapa kali lebih jasmani daripada miliknya. Bajingan. Yang Zan mengepalkan giginya dan mengutuk. Sebelum buru-buru memanggil kembali yuan nya kembali ke tubuhnya. Karena kamu sudah memanggilnya, mengapa memanggilnya kembali? Setelah melihat ini, Lin Dong tersenyum, tangannya meraih ke depan, saat cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Itu berubah menjadi lubang hitam, dan muncul di hadapan Rohyuan Yang Zan. devouring Power menyembur keluar, dan melahap roh Yuan dalam satu nafas. Menyembur, ketika yuan nya dimangsa oleh lubang hitam, wajah Yang Zan langsung berubah pucat pasi. Sebelum menyemburkan seteguk darah, auranya dengan cepat melemah, sementara wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan teror. Melahap simbol leluhur, sebuah ketakutan dan suara yang dipenuhi dengan keputusasaan terdengar dari mulut yang zan. Dengan matanya yang tajam, dia bisa mengidentifikasi sumber cahaya hitam yang keluar dari Lindong. Kamu memiliki mata yang bagus. Dengan senyum tipis, lindung menarik simbol leluhur melahap segera setelah itu dia menundukkan kepalanya untuk melihat Duo di dalam burning sky Arai sebelum dia berkata sambil tersenyum aku seharusnya tidak menyeret ini lagi tolong saling menemani ke neraka petik dua saat kata-katanya memudar senyum di wajah lindung tiba-tiba menjadi sedingin es dengan perubahan segel tangannya yang tiba-tiba burning Sky Arai dengan panik mulai berputar detik berikutnya Mengamuk dan api mengerikan yang tampaknya telah berubah menjadi lava meletus dalam burning sky Array dan melahap saudara yang. Ah, saat api lava seperti menyapu, jeritan menyedihkan saudara-saudara yang tiba-tiba bergema di daerah tersebut. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, bab 793, Kaisar Martial Nyala api yang hebat dan mengamuk di langit, panas langsung melelehkan dinding lembah, menciptakan lubang besar. Ekspresi lindung acuh tak acuh saat dia melihat api yang membubung. Teriakan sengsara dalam api berlanjut untuk sementara waktu, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya. Dua aura di dalam juga benar-benar lenyap setelah tangisan menyedihkan menghilang. Nyala api terus menyala untuk beberapa waktu, sebelum secara bertahap mulai melemah. Ketika nyala api padam, kedua sosok di dalamnya sudah berubah menjadi abu. Dua ahli di setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam sebenarnya langsung dibakar menjadi abu oleh Burning Sky Array. Ini memang layak menjadi harta Yuan murni. Lin Dong tanpa sadar menjilat bibirnya ketika dia melihat adegan ini. Kuali langit terbakar ini benar-benar sangat kuat. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dikatakan bahkan lebih kuat dari Heavenly Phoenix Zither di tangan Ying Wan Huan, Huan. Namun, itu menghabiskan terlalu banyak energi. Lin Dong mengepalkan tangannya. Burning Sky Array tidak dipertahankan untuk waktu yang lama, tetapi kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sudah sangat kelelahan. Harta Yuan murni ini mungkin kuat, tapi itu bukan sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Tidak heran Ying Huan Huan akan merasa sangat lelah setelah menggunakan Heavenly Phoenix Zither. Array cahaya menyala secara bertahap menghilang pada saat ini. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya menyala dan memasuki Burning Sky Cauldron. Mengikuti menghilangnya cahaya yang menyala, dua taskiankun hitam muncul. Lindong jelas memperhatikan aktivitas dalam Burning Sky Array saat dia mengaktifkannya sebelumnya. Ini karena dia sangat tertarik pada Martial Emperor Law, yang dimiliki keduanya. Oleh karena itu, dia telah menempatkan sedikit fokusnya untuk melindungi taskiankun mereka. Jika tidak, mereka juga akan berubah menjadi abu di dalam Burning Sky Array bersama dengan Duo Yang Zan. Lin Dong memberi isyarat dengan tangannya. Kedua Tas Kian Kun terbang dan mendarat di tangannya. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat energi mentalnya masuk. Biasanya, Tas Kian Kun ini akan memiliki merek energi mental pemiliknya. Namun, Duo Yang Zan telah berubah menjadi abu bersama dengan Roh Yuan mereka. Karenanya, Merek mereka pun memudar secara alami. Oleh karena itu, energi mental Lindong tidak terhalang dengan cara apapun karena langsung masuk dan mulai mencari sebanyak-banyaknya. Hal-hal dalam tas kian kunduo yang Zan cukup berantakan, namun itu bisa dianggap agak melimpah. Ada semua jenis seni bela diri, namun tidak satu pun dari mereka yang menarik perhatian Lindong. Pencarian ini berlanjut selama 10 menit, baru saat itu. Apakah sepotong batu giok hitam keabu-abuan muncul di tangan Lindong? Riak misterius samar-samar dipancarkan dari dalamnya. Fluktuasi ini benar-benar mirip dengan seni bela diri yang dilepaskan oleh duo yang Zan sebelumnya. Ini benda ini. Lindong memegang potongan batu giok hitam keabu-abuan ini, sementara sukacita melintas melewati matanya. Dia bisa merasakan kekuatan tirani dari hukum kaisar darurat ini. Seni bela diri seperti itu pasti telah mencapai tingkat seni bela diri surgawi. Namun Duo Yang zan belum sepenuhnya menguasainya. Jika tidak, bahkan jika Lindung mendapat bantuan Burning Sky Cauldron, itu tidak akan mudah untuk menghabisi mereka berdua. Sebuah pikiran melintas di benak Lindung saat dia memegang potongan batu giok. Energi mentalnya dengan cepat memasukinya. Berdengung, energi mental Lindung baru saja memasuki potongan batu giok. Ketika suara mendengung tiba-tiba dipancarkan dari benaknya, segera setelah itu, semua yang ada di depannya menjadi hitam. Pemandangan berubah, berubah menjadi ruang berbintang yang luas. Perubahan tiba-tiba ini tidak menyebabkan lindung panik. Dia mengerti bahwa ini seharusnya jejak mental yang tersisa di dalam batu giok. Distorsi tiba-tiba muncul di ruang berbintang yang luas, sementara lindung diam-diam memfokuskan pikirannya. Sosok manusia perlahan berjalan keluar dari ruang berbintang yang terdistorsi. Ketika yang terakhir mendekat, lindung menyadari sosok itu mengenakan pakaian abu-abu, dan sosoknya setinggi dan lurus seperti gunung. Penampilannya tidak tampan, tetapi ia memancarkan aura yang megah. Pada saat ini, pancarannya tampak lebih menyilaukan daripada ruang berbintang yang cerah. Orang itu berdiri di bawah ruang berbintang sebelum melangkah maju, sebuah tinju menari-nari. Sementara seni bela diri yang mendalam ditampilkan secara alami saat kakinya dengan mudah bergeser. Pada saat itu, sepertinya seluruh ruang berbintang bergetar karena ini. Suara yang dalam dan serak, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, bergema keras dalam ruang berbintang. Sementara seni bela diri ditampilkan, seluruh hidupku dapat dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap sebelumnya, aku bertarung 3.800 kali. Tetapi aku gagal meraih satu kemenangan. Di panggung tengah, aku bertarung dalam 5.300 pertarungan. Tetapi aku kehilangan 5.000 darinya. Petik 2, Lindong jelas sangat heran ketika mendengar kata-kata ini. Tetua ini sejujurnya agak ganas. Dia sebenarnya hanya memenangkan 300 dari lebih dari 9.000 pertempurannya. Ini benar-benar contoh model dari seseorang yang terus berjuang meskipun mengalami kemunduran terus-menerus. Pada tahap terakhir, aku bertarung 8.000 pertempuran, dan kalah 10. Namun, Lindong sekali lagi terpana ketika kata-kata berikut. Segera setelah itu, dia menghirup udara dingin. 10 kerugian dalam 8.000 pertarungan. Bukankah kontrasnya terlalu mencolok? Harus juga dikatakan bahwa orang ini adalah seorang fanatik pertempuran sejati. Pola pikir seperti itu menyebabkan Lindong menjadi terdiam setelah mendengarnya. Lindong juga mendapatkan beberapa pemahaman setelah terkejut. Kekalahan tetua ini sebelumnya jelas memungkinkan pengalamannya menumpuk. Dia telah menemukan kekurangannya selama perkelahian, dan terus memoles dirinya sendiri. Kemungkinan dia sudah bisa dianggap sebagai Grandmaster di tahap akhir. Dia kemungkinan keberadaan puncak bahkan di antara mereka yang berada di puncak, dan tentu saja tidak banyak yang bisa mengalahkannya. Tentu saja. Apa yang membuat Lindung semakin penasaran, adalah kekuatan absolut seperti apa yang dilakukan oleh tetua fanatik pertempuran ini hingga kehilangan 10 pertempuran itu. Sementara aku masih hidup, yang lain menganugerahi aku gelar Martial Emperor. Aku terus mengumpulkan seni bela diri dan akhirnya menciptakan salah satu dari aku sendiri. Ini disebut, hukum kaisar militer dalam perang dunia yang hebat. Aku mengandalkan seni bela diri ini untuk membunuh tiga jenderal dan melukai seorang raja. Meskipun pada akhirnya aku jatuh, ini sudah cukup bagiku untuk berdiri bangga di dunia ini. Petik 2, ekspresi lindung berubah sepenuhnya serius pada saat ini, dan hatinya terasa sedikit terkejut. Kaisar bela diri ini benar-benar seseorang yang menentang tatanan alam. Dia sebenarnya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh tiga jenderal dan melukai seorang raja dengan serius. Kemampuan ini mungkin dianggap kedudukan tertinggi bahkan selama zaman kuno itu. Lindong juga mengerti sedikit tentang makhluk yang tidak dikenal itu. Makhluk kabut hitam, hantu tua yang dulu ditindas Ventian sebelumnya, seharusnya berada di level, umum. Di sisi lain, yang ditekan oleh Grid desolate tablet berada di level, raja. Meskipun Kaisar Beladiri telah jatuh setelah menyelesaikan prestasi ini, kekuatannya kemungkinan sudah mencapai tahap yang bisa mengejutkan seluruh dunia. Hukum Kaisar militer sulit bagi orang biasa untuk mempelajarinya. Siapapun dari generasi berikutnya yang mempelajari seni Beladiri ini tidak boleh menyatakan bahwa kamu telah mendapatkan warisan aku jika kamu gagal menguasainya sepenuhnya. Petik dua. Kalimat terakhir yang rendah dan kuat itu dipenuhi dengan kesombongan. Kemungkinan bahwa kaisar bela diri ini juga orang yang sangat bangga. Oleh karena itu, ia tidak ingin seni bela dirinya mendarat di tangan orang yang biasa-biasa saja dan merusak lawannya. Sosok di ruang berbintang itu juga telah mencapai bagian akhir dari tekniknya sementara kalimat terakhir ini memudar. Pada akhirnya, sebuah pukulan dilepaskan. Segera, seluruh ruang berbintang mulai bergemuruh dan bergetar. Bintang-bintang dari seluruh penjatuhan jatuh dari langit dan jatuh di tanah dengan ledakan. Kuf, Lindong menghela nafas dalam-dalam. Matanya sedikit mengandung kejutan. Nama seni bela diri ini memang layak untuk reputasinya. Itu hanya sia-sia untuk seni bela diri seperti itu untuk mendarat di tangan duo yang zan. Domain mulai runtuh saat bintang jatuh. Lingkungan Lindung berubah. Saat dia sekali lagi memulihkan pandangannya. Dan kembali ke lembah sekali lagi. Seni bela diri ini hebat. Lindong memegang potongan batu giok saat dia menatap kosong padanya sejenak. Akhirnya, bibirnya menyeringai. Seni bela diri yang ditampilkan oleh sosok sebelumnya telah sepenuhnya terukir dalam pikirannya. Auranya yang agung bahkan lebih kuat dari tangan surgawi memenjarakan sepi besar yang dipraktikkan Lindong. Keuntungannya kali ini jelas jauh lebih besar dari yang diharapkan. Tetua Kaisar bela diri. Kemungkinan nama seni bela dirimu tidak akan lagi dihilangkan sekarang karena telah mendarat di tangan yang muda ini. Lindong bergumam pelan pada dirinya sendiri. Kaisar bela diri bangga ketika dia berbicara. Demikian pula, Lindong juga memiliki kebanggaan milik dirinya sendiri. Dia tidak ingin membandingkan dirinya dengan Kaisar bela diri. Namun, sekarang seni bela diri ini telah mendarat di tangannya. Dia pasti akan mengeluarkan cahaya yang layak. Setelah gumaman diri Lindong memudar, ia membalik tangannya dan menyimpan potongan batu giok di tas kiankunnya. Nyaturun turun dari udara, dan duduk di samping kolam surga kemurnian tertinggi, saat ia diam-diam menunggu Ling Kingzu untuk sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Setengah jam dengan cepat saat dia duduk diam, alis Lindong secara bertahap dirajut bersama seiring berjalannya waktu. Akhirnya. Matanya menyipit ketika mereka berhenti di kolam surga kemurnian tertinggi, yang masih begitu tenang sehingga tidak ada riak sedikit pun di permukaannya. Tampaknya agak terlalu tenang. Setengah jam lagi berlalu sementara Lindung mengerutkan kening. Segera setelah itu, dia akhirnya berdiri. Ekspresinya sangat serius ketika dia menatap kolam surgawi kemurnian tertinggi dan bergumam. Ada yang salah. Mata Lindung berkedip. Dia ragu-ragu sejenak saat dia berdiri di samping kolam surga kemurnian tertinggi. Akhirnya, dia menggerakkan tubuhnya dan langsung melompat masuk. Percikan itu terdengar ketika dia memasuki air yang bergema di lembah, dan sangat manis di telinga. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.